你不可能 Gimana, guys? Ini dia, oleh-oleh buat dibawa ke Jepang. Ini belanjaan, kayaknya lumayan sih. Uh, sampai menggunung gini nih. Kacau. Ini nih, kalau pengen tahu ini silver queen nih. Eh? Ini kesukaannya siapa ini? Ini belinya lumayan banyak ini Ada lebih dari 20, kayaknya. Maklum ya, biasa orang lagi hamil gitu. Ada aja ngidamnya. Ngidam mie goreng. Ini biasanya ini buat sup ini. Ini namanya apa gitu? kebangtaku tahu ada tulisan untuk kembang Kalau yang ngerti ya. Ini kalau ada yang biasanya tuh minta kayak gini loh. Mangga, mangga. Punya macam-macam nih, banyak banget ini. Kalau yang kayak gini, ini popmi ini biasanya permintaan mertua. sukanya popmi. Ada lagi padahal nih macam-macam. Luar biasa kan gunung ini. Kacau. Oh iya lupa ada lagi kesukaannya ini cocok bentar. Hmm ini padahal nih buatan Jepang ada bahasa Jepangnya tapi di Jepangnya sendiri nggak ada mogu mogu. Kemarin tuh sampai nelfon minta mogu mogu katanya. Kalau nggak ada mogu mogu nggak boleh pulang. Ini dia tuh mogu mogu. Satu lagi mogu mogu. Tambah lagi nih satu. Katanya sih dulu dia pernah makan beginian katanya ini enak banget tapi nggak dapat di Indonesia. Ada oh, lagi nih mugu. Mugu. buat kafe nih. Basah kita tuh satu renceng ya, satu renceng, luwak white coffee. Kesukaannya mertua ini, makanya kita beliin. Nah, coba-coba sih coklat yang begini. Kalau kalian tuh sukanya kayak gimana? Kalau aku sukanya begini nih, tuh susu present flag yang kemasan kayak gini. Sama ini kali ya, bangok. Gini nih, Soalnya kalau di Jepang mahal kan beli kayak gini ya. Kita nah, tinggal digunting kan eh, Mana lagi yang enak ya Energen Ini nih energen nih Energen Ini juga biasanya tuh kalau pagi sebelum ke kantor tuh aku Ini sih ya minum energen sama roti Caca Yang lahir tahun 90an ingat Caca Caca udah sekarang kecil banget nggak kayak dulu Ah ini kapal api nih Kapal api yang ada gula sama tanpa gula ini baru pertama kali beli sih sebenarnya, buat mertua Ini ya, mertua cowok katanya suka kopi Beli yang pahit sama yang manis yang ada gulanya Aduh, robek guys, belum apa-apa Aduh, untung gak robek sampai ke dalam ini Kupotong aja kalau gitu ya, langsung ya tuh, tuh, tuh, tuh, tuh Ini kalau udah masuk ke koper kayak gini, repot ini Kita potong dulu aja, nanti sampai bocor gini nih kalau pulang kampung kan apalagi kalau bini kita sukanya beginian enak sih kalau di Indonesia kita belanjanya juga nggak terlalu bikin sakit ini ya sakit perut soalnya dananya kan lumayan coba kalian belanja kayak gini di Jepang uh, bangkrut kalian ini sebenarnya kesukaan aku nih aku baru pertama kali mau kasih coba sehco ini Bumbu kentang goreng rasa jagung bakar kalau kalian pernah coba coba komen di bawah ini ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya ini soalnya buat bikin sup biasanya. Oh, ini ini ini ini ini ini. Ini aku udah berulang kali waktu aku minta dikirimin nih, Masako rasa sapi sama rasa ayam itu selalu habis. Oke, sekarang belinya agak banyak kan. Bahasa kita tuh kayak bahasa warung gitu loh. Belinya satu renceng, dua renceng. Ini buah Vita tuh. Ini enggak disponsorin ya. Enggak ada endorse ini. Ya, Cuma yang pengen nge aja buat santup. Dan selain itu, guys, sambal asli. Apalagi, pop rasa yang ayam bawang tau nih nanti kalau masuk koper ga ini, gede banget soalnya. Ah, ini nih nih Malkis tau kalian tahu nggak Malkis Roti Malkis Ini yang original kayaknya, kan ada yang rasa abon sapi Dia mintanya coklat sih, makanya belinya banyak Sama buat kantor juga Lakonte, nih goreng Nih yang kemarin baru dicariin konten ya masakin buat mertua cowok Ole-ole yang aku mau tuh kayak gini doang sih sebenarnya tapi selain ini ada lagi yang luar biasa ntar tuh cari dulu nih cari uang nih nggak lupa ya soalnya tuh kadang kita tuh kangen teh Indonesia soal teh Jepang itu kan kayak macam terus apa lagi banyak oca uca yang main lah tapi rasanya tuh gimana gitu nggak ada manisnya kalau kita masukin gula juga nggak cocok makanya. Jauh-jauh dari Indonesia beli sari wangi pula lagi nih, rasa ayam ah Tahu kan kalian nih ya? Yang sering nongkrong di angkringan Extra joss Nih, yang suka nongkrong di angkringan Minum extra joss pakai Susu Harus cepet ya minumnya ya, kalau nggak nanti sodanya udah hilang rasanya kurang enak Oh ini ayam bawang nih Indomie, ini rebus Ini goreng Aku bawang 40 sih satu dus Karena cepet habisnya seharusnya sehari aja bisa makan dua kan dan tidak lupa ini masakan rumahan ini kayak madu gitu ya ini madu ini udah siap juga sih nih nih nih, terasi supaya bisa bikin sambel ini sambel juga soalnya di sana kan susah nyari sambel udah lama nggak pulang sih ya makanya kalau aku pulang tuh sukanya yang beli apa ya belinya agak banyak kan tapi jenisnya nggak terlalu banyak sih soalnya apa ya belinya yang kita suka aja kalau kapasitasnya apa ya? Apa ya gitu? Kalau kalian pulang ke Indonesia yang kerja di luar negeri, bawahnya apa coba? Komen di bawah. Ini nih, nih kerupuk nih, kerupuk bawang setengah kilo kalau saya nih. Supaya bisa digoreng di sana. Lumayan kan kalau kerupuk bawang yang dikaleng-kaleng itu bisa dibawa sama kalinya mau aku. Ini ini ya, udang kering ya. Nah, ini nih, nggak tahu orang nyebutnya gula gula aren apa gula jawa apa gula merah. Pokoknya bawang begini aja. Buat bikin sambal Nih ini, ini aku boleh suka nih Bumbu pecel serbaguna Supaya bisa bikin gado-gado Bikin apa macam macem ya Bisa bikin rujak juga ini Oke kali ini ku baunya agak banyak ya Soalnya takutnya baru ngerasain enak Tapi udah habis Ini ada lagi Ini kerupuk kulit Kalian kalau nongkrong di warteg tuh biasanya ada kan ya Apa nih? Kerupuk bawang sama kerupuk kulit kulit Kecil-kecil gini tapi jangan ditanya Pada suka Nih, nih, nih, nih, nih, nih. Ini telur rasin. Dulu pernah beli di Jepang, tapi rasanya kayaknya nggak cocok sama siaco, makanya aku beli di sini. Ini banyak banget sih. Ini popper aku nggak tahu muat nggak ini. Lumayan ya. habisnya juga lumayan sih. Ah ya ya ya ya ya. Yang sering viral di YouTube, bon cabe. Sebelumnya sih aku pernah beli yang botol gitu ya. Tapi kalau udah terbuka anginnya masuk tuh rasanya agak berubah gitu. Nah, itu beli yang sasetan. Sebutannya wrenching. Satu wrenching berapa sih? 1,2,3,4,5,6 Ini ada satu wrenching yang 12, ada juga yang 10 deh kayaknya. Coba kita nih buat traffic. 2 4 6, 8 10. Enggak tahu nih satuan seperti apa. Ada satuan yang 10. Eh, satu wrenching isinya 10, ada satu wrenching isinya 12. Nggak tahu mana yang benar Kalau kalian tuh ini ya Keluar negeri tuh biasanya bawa ah, Apa sih bawa beginian kali ya Sambal kali Di Jepang mahal soalnya Ini udah pasti nggak ada Oh tak lupa Kalau kita mau masak ayam goreng Makanya ada bumbu racik Bisa beli tempe, ayam digoreng-goreng kan Kadang kita tuh di luar negeri kan kangen tuh Masakan Indonesia Makanya bawa beginian apalagi ini yang kaleng-kaleng macam-macam sih ini sarden ya sarden kayak sarden ABC ada juga sih ini udah mahal sekarang 37.000 guys yang paling paling kesem sem itu kayaknya ini deh kalau saya contoh biasanya ini silver queen tapi ini bungkusnya kayaknya udah agak murahan kayak, kayak dulu deh tipis soalnya tapi enak sih kayak begini ini kalau kalian lihat kayak gini ini padahal madu ya, ini kelihatannya kayak minyak di lantai ya Padahal ini mah madu asli guys Ini soalnya ada kenalan Yang tinggal di Bogor tuh langsung minta orangnya ambil ke hutan. Makanya ini spesial banget ini. Enggak kayak yang kalian beli di supermarket atau di nomor Alfamart ini beda Makanya bungkusannya juga pakenya, foto biasa Tapi isinya jangan ditanya, ini Indonesia banget ini. Gak bisa dibeli di Jepang, punya duit aja belum tentu bisa beli Makanya jauh-jauh aku pesen minta orangnya ke hutan ambil dulu. Kayaknya ini baru pertama kali sih ya, siaco belum pernah nyoba ini bumbu pecel. Nanti aku bakal bikin kontennya. Kita pengen lihat reaksi dia kayak gimana. Kalau terhasil sih udah biasa. Ini sih bungkus-bungkus ya. Gak kelihatan sih ya. Soalnya udah aku rapiin juga sih. Paling itu tuh kalian yang dibawa ke luar negeri. Ini kayaknya total ya nggak tau hitung sendiri kayak beginian tuh. 17000 Udah mahal ini. Kapal ini nih, satu bungkus dulu cuma ya, Sekarang udah mahal. Tapi, yang penting tuh bisa bikin Syacro senang. Pas. Wah, dapet nih. Oleh-oleh sebanyak ini. Ya iya, kayak mau buka warung aja di Jepang, kan? Mantap. Ya itu dia, guys. Jadi, tungguin nanti ketika udah buka, buat Syacro tuh reaksinya kayak gimana. Pengen tahu kan? Tapi khawatirnya dia gimana? uh. Mie goreng, wih silver queen enak ya gitu, yang lainnya di sama telur asin. Oke okay guys, itu dia, jangan lupa di like, share, komen. Thanks for watching and always be telur asin. Bye bye. Guys, bikin konten gini amat ya? Ribet pakai nih ngurusinnya, rapiin lagi.